Halo sobat kuliner deso, balik lagi di channel Tim Foursuit. <laughs> Malam hari paling enak itu nanti ngawi ngangkring. Okay. Paling enak ngangkring, uh, iki aku lagi nenggo angkringan keren, angkringan istimewa, mergoyabo. Mungkin nang nenggo kafe-kafe itu pelayannya biasanya barista lah. Kalau di angkringan sini bar barista. <laughs> Ini ada emang uh, gondong Mangkada, keren nih. orangnya ya. Iya. ya Anak metal banget ya, Mang. <laughs> Oke hey, Mang, piye kabar Sehat, Bang, alhamdulillah. Oke, okay, aku pengen pesan nih, Mang. Hey, man. Jeruk hangat. Oke. Okay. Jeruk hangat manis? Eh, uh, manis. Ada poster, segar kok manis. Uh, manis aku. Seneng sing manis-manis. Uh, Dipodo dua manis, sama Ilham yo manis. Oke, okay, Mang. ini, man. Tak judoi. Ning kene iki uh, menurutku murah banget. Panganan paling murah, neng Ngawi Angkringan paling murah, iya nih, geni. Gitu beda karo angkringan-angkringan lain nih. Mang, sujuan mungkin non sewu. kayak ati ini kering, bro, mang. Ruangnya emang, ruangnya emu. Nah, terus yang ini sewunan, <laughs> usus sewunan. 500 pah, pah, ngeri, dok, dok. 500 terus, <laughs> mang? Dok, nih, <500. laughs> makasih. Nah, ini nomor banget Ayo, kakak, kecil-kecil Mungkin yang ada di Ngawi dan sekitarnya pengen mampir lokasi neng gak sampai Indomaret eh, jalan Ahmad Yani solo motor sampai nge yeah. jadi nak ngalor situ es ngerti tak Kartoyo lagune lagu nih, Mas Gen murah-murah <laughs> ya bang berarti oh, murah banget gorengan nggak tempe mangatus man. mangatus lur oh, bakulan ini sebetengi gue senang senang tak gitu. bakulan bahkulan, sempenteng gue senang senang tak ngibadah yo, berarti. Bang yuk, ada kan neng gonya kan ber, kan, gur... mampir ngombe Weh, <tipan> agumoni ternyata dia jekek juga ya. Uh, penampilan bolehlah, ugal ugalan. Pang yuk, pang neng, terus. <tipan> pang yuk, pang neng adus lah bro. Oh penampilannya oleh horok horok mas. Cuma yuk, agumoni tetap kenceng wah <tipan> keren keren. Oke okay, mang. Mantap, woi! Bakaran murah, oke, oh, warak. Oke, aku yuk barengan mie, geng. Warak terus, gini lah. <laughs> Kayak ngonten, semuanya kan, mah. Jadi, mulai soko cilok bandung, terus es tuku, es tuku, jas jus itu nenggok. Warna enaknya serbaguna, nih, mang. Jadi, aku nenggok. beran, padahal nenggok tak lemah, nih, ya. Aku tuku sak sakrase gedein loh, mang. Jas jus, iya. Jas jus, sasetan beef, iya, didol sayu. Rego-rego desa aja, tapi keren dengan warung ya. Aku tuh gak mau, terus nggak dengan jago warung mie mie godok kita bikin tantangan kan Pak? Lima. Lima bungkus jadi satu. Wah nuh, mukbang mukbang mukbang mang. Benkau itu beri beri dengan mas. Oke. Jeruk panas, kasih mas kadal ya ki. Mungkin beda kalau jeruk-jeruk lain nih. ini gini lu. Estantik Nah, <tuk> layak waris gayo no, no, no, anune. Review saya, menu apa Menu untuk menu kita review dulu. Aduh, oke, mulai dari tempe. Ini tempe, terus ini tahu isi. Biasanya yang gini identiknya dengan bakar adham. Nanti dibakar tempe tahu isi, dikasih bumbu maneh Terus naiki tahu bacem. Tahu ngerti tahu bacem nggak? Sedang dilumuri karo kecap Iya mas Kecap dan bumbu-bumbu lainnya Bumbu lainnya Nah itu usus Tunjukkan usus Tiga hati Nanti Hatimu aja nggak nanti bocel ha Hehehe Ini sih takut cabut Jadi gendok Kita ratau tau Kita ratau kagok Aduh Laura Naikin Ake mas kadal ya ini. nasi bakar Bakar nih oh, berarti Sebelum kita makan Wajib dibakar Nara dibakar na Oral-oral or or or. tugu <tuklah>. Funu Nah ini juga kucing. Kiono isi pindang isi apa ya mas ada? Isi dok, mang pindang. Isi dok. Oh pindangnya kosong, kosong hari ini. Sama cari cari kulit kulit ayam. Mantap. Murah meriah ya. Oh dan kita juga disponsori oleh keripik empeng. Jadi barengan gini oh, ki. Boyo cengor rasanya luar kabe. Rasanya asam urat. Jangan asam urat ya hati-hati lur. Tapi enak teman, mantap. Oke. Okay. Mungkin cukup segitu dulu review-review makanan dan minuman yang ada di kan Mas Kada. Jadi buat teman-teman tak ulangi mana saya pengen rapat nyangkring rene, merapat di samping Indomaret Jalan Ahmad Yani, Pak lore luas sak dole Kartayono. E, apa maknanya mungkin saya pengen golek jodoh, Pak Kada ngadek Mas Kada. Menikah, ya, ya kan Mas Kada mumpung belum menikah, Iya kan. Mungkin buat teman-teman youtuber atau subscriber pengen cari jodoh, aku kriteria aku pokoknya mangan, kulit di UTV. Nah, mangan, gulai <laughs> di jadi mangan di UTV mah. Mau bawa enak, turu, kelon bareng-bareng. <laughs> <laughs> Oke, mantap istimewa ya. <laughs> Tenang nih, Mas Kajal mencari jodoh, mantap. <laughs> Oke, okay, cukup, mungkin cukup segitu dulu. Kita review-review angkringan yang ada di Kabupaten Ngawi. Sampai jumpa mungkin di video selanjutnya. Dan buat teman-teman jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe. Dan kalian juga bisa kasih tantangan komen di bawah ini. Oke, okay, dulur, Matur Sun Sobat Madiang, mantap. <Gülüyor> <Gülüyor> Oke. Okay.